Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wabillahi nahta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammadi ali sayidina Ibrahim, wa barik ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim alami nang inang kaham di sama bago. Menir silakan. Aduh, kayaknya hari ini Bang Dedi sedikit layu ya. Bukan, bukan layu sedang bersedih. Sedang bersedih. Mudah-mudahan otrenyo. Ya mudah-mudahan ya, mudah kesedihan dan apapun itu kita bersyukurlah, Monedi. Duh, jangan ya menangis Air patah udah kering nih Air matanya ditimbahin jadi udah kering Oke, okay, hitam meja ya Bang Dedy ya. ya Untuk sore ini kita balik lagi Untuk uh, update stok kita Ya, Bang Dedy, Jangan lupa subscribe, like, and share, share Channelnya The Rosa Otomotif dan Menir Otomotif ya. Sama supir saya juga Menir, siapa namanya? Deden Jeki Channel Tuh, Channelnya dia driver kita yang lintas provinsi. Mohon dibantu dengan subscribe, bantu dukungan kita. Betul, ya. Subscribe gratis. Sus subscribe gratis dan dapat pahala. Betul, Insya Allah ya. Allah balas kebaikannya. Amin, Ya Robbal Alamin. Oke okay, Bang Deddy, Betul. untuk sore kali ini apa nih unit apa nih kira-kira kita, kita? Ada mobil seplas nih. Seplas? Iya. Seplas tuh yang larinya kenceng Iya. <laughs> nah, kayak di film-film Marvel. Seplas, seplas. oke. Okay. <laughs> ada itu tahun 2014 ribu oh 2014, cuman pemakaian mungkin di 2015 ribu lima kali ya betul desember ah, desember desember desember bertransmisi metik bertransmisi metik seribu dua cc oke okay. platnya plat tiga raksa tiga raksa berarti kabupaten Tangerang Tangerang ini ah. plat a ya bukan plat aserang atau banten tapi betul. masih daerah Tangerang Tangerang kabupaten Oke. Okay. kilometernya kamu tahu nggak berapa? Tidak jadinya? tahu saya. Coba, Baik. maaf Bang Dedy, dicek and recheck. Untuk kilometernya ini saya akan coba lihat kilometernya itu sekitar 96.000. Oke. Okay. Masih bahan aja udah begini ya, ya Bang Dedy ya, belum dirapihin udah begini. Hmm. tapi ya bagus banget loh, saudara-saudara. Kita merekomendasikan, bos saudara semua, mobil Suzuki, Splash. seplas tahun. Ini, uh, mohon maaf, ini untuk tipenya apa sih? GL, GX? GL, GL. GL ya? GL, GL. Oh, GL. Kalau seplas tuh kayaknya GL semua ya. GL semua. Ya. Nir, ini mesinnya halus banget loh, Nir. Halus? Kayak kulit saya nih, halus. <laughs> masih responsif. Oke. Okay. Mesinnya insya Allah nggak nyentak, mesin metiknya aman, masih terjamin nah jadi untuk kakek-kakek pun aman ya mengelidia atas nama perorangan ya pajaknya okay. pun 2,9 juta oh cukup murah lah masih yeah. cukup murah progresi ke satu ya. eh mohon maaf pajaknya 2,1 pajaknya 2,1 ya Nir bukan uh, 2,9 yang 2,9 yeah. Afansa Avanza, Avanza. oke, okay. so. Afansa 2014 ya yeah. Dan juga aman ini, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir nih Oh, jadi upfront juga up aman Upfront-nya aman uh -huh, bullhead uh, juga uh, aman upfront aman, di masih pun masih sangat rata bawaan original dari pabrik dari Allah nggak ya. jadi masalah <laughs> Ini ngomong-ngomong, kameranya sangat <laughs> ini nih Yang penting nggak backlight, Iya, apa-apa Kita uh, nah. bisa jadi backlight Ya, nah jadi Splash GL Matic 2014 pemakaian 2015 ya Pajaknya di bulan, pajaknya di bulan Nasabar. Desember, ya untuk kaleng di 2024 masih panjang berwarna putih, putih-putih melati. Nah oh. ini dibuka open price kita di 95 juta. Nah. Ini gak bekas banjir ya, bekas nabrak, mesinnya masih enak. Nah ini mobilnya masih bagus banget, rekomendasi. Oke okay, siap, jadi tinggal pakai aja. Tadi kilometernya berapa? kilometer di puluh ribuan puluh ribuan ongoing ya bener sambil pakai loh. oh iya <laughs> ongoing namanya ya makanya bener soalnya <laughs> eh <laughs> bukan, dari Denjeki Channel ya iya, hmm. <laughs> dari Denjeki Channel nah terus ya Avanza 2014 bertransmisi ma manual apa matic, matic nih? Matic warna hidung warna hidung <laughs> gitu, ya. eh kamu kok belum kopi hidung enggak lah sini? kan ada kopi hidung kalau kamu <laughs> tuh <di> situ dulu <laughs> kamu terlambat ambil dulu deh, ambil kopi kopi hidengelah turis itu tuh kopi hidengelah makasih udah udah apa saya udah kata saya kembung karena tampa saya doang kurang kurang pa. aja di depan kamera kopi hidengkela mm. iya. <laughs> saya makan enggak ngopi mulu kembung kembung terlalu makan lho. Kesit. <laughs> kurang gizi lo musim lapar lo aku lo apa <laughs> G, G, pajaknya di bulan empat panjang iya tahun depan uh -huh. nge ini daerah Jakarta Barat Jakarta Barat di Avanza tipe G, Matic, ya, hmm. warna hitam, hmm. tinggal dicek, masih aman semua, apron bullhead masih aman ya bang Deddy, rangka sasis pun masih aman semua, masih, masih aman. lempeng, tidak ada pernah ada masalah dan, dan tidak ada bekas banjir ya, Niri ya? Mm -mm. untuk pajaknya 2,9, oh, 2,9, <tuh> Jakarta Barat berplat Jakarta Barat ya, oh, itu Jakarta Barat, oh, Jakarta Barat, Jakbar, <tuh> oh iya ya, pajaknya 2,4 ya. Pajaknya panjang di tahun Tuh, depan. 2,9 pajaknya. 2,9 cukup murah. Cukup murah. Untuk kondisinya bagus lah. Mm -hmm. nir, pak paket kredit berapa nih kira-kira? DP 15 credit. bisa. DP 15 sih bisa, Cuman ama. ya, lima, bisa. 15, aman. Ya bisa 15. 15 bisa. Aman 15. Estimasi nah, angsuran sekitar 3,2, 3,3 nih. 3,3 lah. 3,3 ya. Mm -hmm. Estimasi dia P15 juta angsuran nanti Rp3,3 Iya Murah kan? Murah banget so, Gak dimahalin gak lah Gak dimahalin Insya Allah harganya rekomendasi masih sesuai dengan rule pasaran ya Iya Masih sesuai dengan rule pasaran Yang ini nih yang murah nih 92 net Splash Splash GL Betik Tahun 2014 Betul Warnanya cakep putih Insya Allah mobilnya Recommended banget terjamin ya, saudara kira-kira paket DP nya berapa yang ini? paket DP itu, DP 15 juga bisa Bang Deddy ansuran uh, di estimasi itu sekitar 2,8 ya? 2,8 ya? 2,8 2,8-an kurang lebih ya saudara mm -hmm. ya? selama 47 bulan selama 47 bulan, bulan. ya oke okay, Bang Deddy, apa lagi yang mesti kita vlog? kita baru dua aja nih dua yang aja. ini masih belum ter terjual loh Nir DP oh. 25 Nir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 Ya. pajaknya di bulan 10 panjang, panjang tahun depan. Nah, pajak bulan 10 tahun depan. Kilometer. Nah, jadi 3 unit ini ada Mobilio SCPT 2016 Plus GL Matic 2014, pemakaian 2015 dan Avanza tipe G matik 2014 Itu. ya, mendidi. Jadi untuk paket kreditnya 15 15 Mobilio 25. Oke baik Saudaraku mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dari saya tutup sekian ya dari kita berdua cukup sekian dan terima kasih kita tutup mobilai topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh ya. salam sukses